lagi kita di Selamat Pagi Truna Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya Pagi ini kakak mau menemani kalian Untuk membaca dan kenungkan firman Tuhan Bacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Mazmur pasal Pasalnya ke-145 Ayatnya yang pertama hingga yang ketujuh. Sebelum itu mari kita berdoa Bapak terima kasih Kau telah bangunkan kami pagi hari ini Dengan kesehatan Sebentar, kami mau membaca dan menemukan firmanmu mu Kiranya kamu pimpin sertai kami agar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan. Terima kasih, ya Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita, Mazmur ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Puji-pujian dari Daud: "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya."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 kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak ceritakan peringatan kepada besarnya kebajikan kebajikanmu akan dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai jadul kenangan kita yaitu kebesaran Tuhan saudara pernah nggak sih kalian membeli pakaian kalian kalau beli pakaian, pasti akan mencari yang ukurannya pas di badan kalian sendiri. Jika membeli pakaian yang terlalu kecil, maka kita akan kesulitan bernafas karena sesak. Jika membeli pakaian yang terlalu besar, maka kita akan merasa tidak nyaman karena kelonggaran. Persoalan mengenai ukuran itu penting, sama halnya dengan kebaikan. Kita akan melakukan kebaikan Sesuai dengan ukuran yang pas Kita Akan memberi sejauh Kita mempunyai kelebihan Kita akan sulit memberi Jika dalam kekurangan Lalu Bagaimana dengan ukuran kebaikan Tuhan Sobat Runa Bacaan Alkitab pada saat ini Berbicara puji-pujian Tentang kebaikan Tuhan Yang Tuhan lakukan untuk umat Israel Khususnya Raja Daud Puji-pujian ini secara khusus Dibuat oleh Raja Daud Raja Daud pernah jatuh ke dalam dosa Ia pernah mengambil keputusan Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Namun kebaikan Tuhan itu besar Tuhan tetap mengampuni Raja Daud Bahkan Tuhan tetap mengasihi umat Israel meskipun mereka adalah bangsa yang tegar kebaikan Tuhan itulah kebesaran Tuhan Sobat Runa, apakah ada ukuran kebesaran kebaikan Tuhan? jawabannya tidak Tuhan itu baik kebaikannya menaungi kehidupan semua ciptaannya meskipun kita berbuat salah, Tuhan tetap menyertai buktinya sangat sederhana Tuhan memberikan kita Fas kehidupan Sehingga hari ini Bisa bangun pagi Tuhan memberikan kekuatan Agar kita bisa mengerjakan hal-hal Yang harus dikerjakan Tuhan memberikan kita Waktu untuk bisa Dipakai melakukan hal-hal yang berguna Pertanyaannya Apakah Yang kita bisa Lakukan untuk menghormati Kebaikan Tuhan Jawabannya adalah dengan menjadi teruna yang taat dan setia pada Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam menjalankan hari ini. Sebagaimana ajakan di renungan tadi, mari kita berdoa. Bapa terima kasih atas renungan yang telah kami baca. Kiranya Kau mau sertai kami agar kami boleh menjadi teruna yang setia dan boleh berbuat baik kepada sesama. Kami terima kasih, ya Tuhan. Amin. Jaga kesehatan selalu, ya adik-adik. Jangan lupa ketemu lagi di Selawat Pagi Trona besok pagi. Sampai jumpa.